Bersama untuk raju cinta Bersama menjalin hubungan Hubungan yang telah kita lalui Sangat lama Tiga tahun hari ini terjalin kisah kita Hari inilah kita akan berpisah dengan kau waktu itu Pernah kita satu namun kita bebas kita tak mungkin bersama. Kemana cintamu yang dahulu untukku? Apakah kini tak layak untukku? Kau bilang kan setia padaku tanya tak seperti itu, ku tahu cintamu telah berliku, mungkin bosan di hatimu, hatiku selalu membayangkan dirimu bersama mimpi. Cintamu yang jauh untukku Apakah kita tak mungkin bersatu Pernah kita satu namun kita berpisah Karena kita tak mungkin bersama Hatiku selalu membayangkan dirimu Bersama mimpi kita saat itu Mana cintamu yang dahulu untukku? Apakah kita tak mungkin bersatu? Pernah kita satu namun kita bisa